Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi OBS yang hasil rekamnya itu jadi blank saat kalian menggunakan uh, NVN atau mungkin Nvidia Encoder ya, contohnya di sini kalau kalian misalnya lihat ke settings atau buka settingsnya, uh, nanti saat kalian buka di menu output gitu ya, baik itu di mungkin kalian misalnya streaming atau mungkin recording, untuk saya kebanyakan recording dan jarang banget sih streaming gitu. Nah di sini untuk encodernya kalian bisa melihat untuk Nvidia Uh, and Frank ya, jadi NV uh, encoder atau mungkin Nvidia encoder uh, H264 dalam kerugung new gitu. Nah jadi untuk uh, Nvidia sendiri gitu kalau kalian pakai kartu atau mungkin card yang uh, seri 600 plus gitu misalnya 600 700 uh, 20 atau mungkin 30 kalau sekarang itu ada yang namanya NVN encoder gitu tapi saat kalian pilih NVN encoder gitu ya itu saat kalian rekam gitu misalnya contohnya di sini saya ingin uh, start recording deh gitu ya misalnya start recording kayak gini dan uh, saya di sini misalnya contoh buka hasil rekamnya gitu, misalnya di sini udah uh, rekam beberapa detik atau mungkin beberapa menit, kalian buka hasil rekamnya gitu dimanapun, uh, di sini untuk yang saya ada di sini hasil record nah hasilnya nanti bakal kayak gini. nah ini kalau ada gambar kayak gini, kesatu filenya tuh memang belum beres gitu. misalnya di sini ada file rekaman saya untuk yang action, jadi saya ini memang sedang rekam gitu. nah kalau yang ini, ini udah jadi, udah nggak uh, udah enggak rekam lagi, tapi masih nggak bisa dibuka. dan kalau video yang bisa dibuka itu biasanya ada thumbnailnya kayak gini dan ya jadi untuk cara mengatasinya gampang banget. kalian bisa ke settings gitu dan di setting sini kalian cukup ke advance dan tinggal mengubah satu settingan aja yaitu adalah color formatnya gitu. Nah, di sini kalian cukup tinggal ganti aja dari yang i444, kayaknya di video sebelumnya saya baca 1444 gitu dan 1420. Kalian cukup ganti aja ke NV12 atau mungkin i420 atau RGB gitu. Dan untuk saya masalahnya udah ke fix gitu kalau saya menggunakan yang selain i444 gitu atau mungkin i triple empat gitu jadi kalau saya pakai nv12 saya pakai i420 atau RGB itu hasil kekamnya tuh bakal uh, bisa diplay atau mungkin bisa diedit ya uh, untuk sekarang saya coba di nv12 aja dulu ya di sini kita akan apply atau oke okay, terserah kalian dan sini kita akan start recording Oke, jadi di sini kita akan mencoba dulu stop uh, recording, ya kan? Dan kita akan melihat hasilnya, untuk hasilnya muncul, gitu, untuk uh, mini thumbnailnya gitu. Jadi untuk mini thumbnail sendiri, kalian berarti udah bisa ngebuka videonya, kalian bisa edit videonya, baik itu di Premiere atau mungkin di Vegas, gitu. Jadi itu doang untuk cara mengatasinya, untuk cara ngefixnya untuk saya kayak gitu mungkin uh, untuk kalian bisa beda, gitu, mungkin kalau kalian uh, misalnya untuk kalian... Uh, masalahnya tuh di ada di i420 gitu untuk selain i420 itu bisa ya kalian coba aja satu-satu ya di papai gitu kalau bahasa Sundanya gitu Jadi kalian bisa coba satu-satu aja yang mana yang bisa gitu dan sebenarnya saya juga udah coba untuk eksperimen gitu ya untuk file uh, formatnya dari MP4 saya ganti ke FLV atau mungkin ke mov gitu itu tetap nggak bisa dan memang masalahnya itu ada di color formatnya gitu walaupun saya juga nggak ngerti kenapa color formatnya ini bisa menyebabkan videonya tuh jadi kayak begini gitu jadi Blank kayak gini, dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. bye bye.